kembali dengan saya Chen uh, kita hari ini berkunjung ke Kohak, Kohak ya. Jadi Mbak dia ini mewakili Kohak Jadi kita kenalan Kohak itu apa ya Jadi kita langsung aja ya Oke Jadi kita langsung jalan-jalan langsung ke dalam Jadi Kohak itu dia bekerjasama dengan vendor-vendor bahan bangunan Pertama kita uh, ketemu yang namanya Niroglanit Jadi Niroglanit itu juga uh, provide semua si, uh, sampel-sampelnya sini. Oke okay, jadi ada kodenya, ada sampelnya Jadi kalian nggak cuman yang lihat dari katalog tapi kalian bisa langsung memegang tekstur dari uh, Marble ataupun keramik yang sudah ditampilkan Oke, jadi ini kita masuk dari pintu utama Pintu utama kita dilengkapi dengan security ini. Ini, ini juga disediain semua nanti sini Nanti dijelasin sama Mbak Dia apa sih um, pohon itu Oke, jadi pintu yang ini pintu masuk itu dari Mirador Mungkin bisa di Mirador Kemudian dia bekerja sama dengan step -in. Ini. Ini motifnya itu dari sakit, oke. Ini lantai satu, penampakannya. bagiannya itu dari vendor-vendor yang nah, berbeda ini ya. anggar ya Mbak? Ya. jadi kita mulai dari jendela ini dulu bisa diterangkan dari mana jendela okay. ini kalau misalkan jendela ini itu dari alumsor yeah. jadi ya, memang kalau alumsor ini aluminium yeah. dan double glass juga double glass ah, ini, uh, ini kayaknya unik ya, ini ada kayaknya ini udah uh, elektrik gitu yeah. ya yeah. Uh, boleh ditunjukkan gimana cara oh, boleh, boleh boleh, boleh okay ya, yeah. elektrik itu ya, tombol elektrik dan ini biasanya itu uh, di tempatnya itu di dalam jadi kan kalau sangat terlalu panas, jadi di salah satu refrensi, mungkin juga di tempat yang nggak tinggi ya, kan yeah. ada yang rumahnya yang klo agak tinggi, jendela di bagian atas kan nggak terjangkau, terjangkau oleh orang biasa, jadi kita pakai tombol elektrik, oke? Okay. ini jendela, ah. oh jendela juga dengan <laughs> ukuran besar ya? iya jendela ya, yeah, tapi okay. hanya besar. Oke, okay, jadi mm -hmm. ini jadi jendela Cashman yang besar sehingga dibukanya cuma bisa sepertinya sekitar berapa derajat gitu ah. ya Dari jendela tadi, kita lanjut ke ini jadi begitu masuk dari pintu besar ketika kita nampak di luar ini ya ini pasti ada artinya ini di Radon, jadi ini vendor-vendor yang kerjasama ya. dengan Ya. Nah, kalau untuk konsernya orang sendiri itu memang galeri ini itu hanya ada satu produk satu fungsi, jadi produk-produk yang pun juga memang eksplosif. Jika tidak merasa masuk dia gak akan kebingungan nih. Oh iya, aku pengen cari pintu misalnya. Udah, ini kita udah uh, pilihnya terbaik dengan kualitas terbaik. Jadi kita tinggal kasih tahu. Oke, jadi ini vendor-vendor ya. yang kerjasama uh, dengan PHK ya, ya. Jadi kita lanjut aja ke sini. Jadi ini contoh dari, dari wallpaper. Ya. Wallpapernya dari global wallpaper. Oke, okay, dari global wallpaper dan tentu saja. Sini, di lantainya ini juga dilengkapi dengan keramik dari miro Granit keramik ya keramik, sorry bukan keramik ini keramik. Oke ini kita jalan aja ke Jadi di sini ada contoh-contoh wallpaper dan ada juga pilihan warnanya. Jadi ini udah lengkap up bodenya. dan pilihan warnanya gitu ya. Oke kita sedang santai nih di ruang tamunya ini. Nah ruang tamunya ini kita lihat ya ada sofa. Ada meja tamu, kemudian ada hiasan taplak meja, ada karpet ya, kemudian ada kabinet TV bisa dijelasin ini dari mana dari mana terus ada lampu hiasnya lagi ya. Yeah. Nah kalau misalkan untuk sofa meja ini memang dari terjual terus juga misalkan lampu hiasin juga dan untuk kabinet TV ini ini dari Muse Cabinetry dan memang berkolaborasi dengan di sini ada motif delapan untuk KPL-nya. Dan untuk looks like ini itu juga ada hafalan. Jadi, jadi mereka pun di sini itu harus saling berkolaborasi untuk menciptakan satu showroom. Oh berarti dari lighting juga ada kolaborasinya juga ada, ya. ya. Oke okay. jadi sebenarnya cara kerja dari Kohab itu sendiri uh, by system sewa kah? Bayar sewa atau member atau gimana? Kalau untuk Kohab Galeri sendiri mereka ini menyewa di sini. Dan uh, memang uh, walaupun mereka menyewa tetap harus saling berkolaborasi. Jadi Uh, tetap tetap harus saling care antara satu kondektur dengan satu kondektur yang lain. Oh, tadi kayak misalnya si Versailles tuh, hmm. jadi dia juga nyewa gitu, nyewa ya. tempat. Betul oh, ya. kan? Okay. dan uh, sesama yang menyewa dan ada membernya juga kalau nggak salah di sini ya. Disini, ya. Nah, jadi membernya dan yang menyewanya itu kerjasama gitu untuk uh, kolaborasi gimana jadinya satu ya. uh, ruang tamu yang senyaman ini. Ya, Oke. Okay. Uh, untuk uh, kabinet itu sendiri, mungkin kita review ya nah, Kayaknya ini uh, modelnya, model-model gimana ya? Memang maksudnya fitur kita pengennya itu minimalis Dan nanti kita kan juga proyek di ya? headset Itu juga minimalis, bagus hmm. Karena kebanyakan sekarang tuh uh, pengennya tuh yang hmm. kecil Tentang benar. bagian lagi try ya di medan, banyak dibangun apartemen tempat baru bener, ya? mm -hmm. Jadi ini bisa fit in gitu ya, dengan ukuran yeah. yang uh, nampaknya Besar, tapi ternyata memang bisa fit-in ke ruangan kecil Oke, okay. Oke. Okay. ini itu set-nya Ada ini apa ya? Island ya? Solid surface Oke, okay, island-nya terbuat dari solid surface dari... Solid surface itu apaan ya boleh? Nah, kalau untuk solid surface sendiri sih sebenarnya biasanya itu uh, Kan, itu di meja-meja seperti metri ini hmm. terus juga uh, biasanya itu juga dipajang atau dipakai di uh, meja seperti itu seperti apa hmm. okay. solid surface berarti bahannya itu memang uh, baku kah? atau fiber? atau ya campuran oh, campuran oke, okay. campuran solid surface itu berarti dari sananya datangnya udah bermotif begini ya? Yeah. iya, ini untuk yang kecilnya juga ada potongan kecil oh, hmm. ini potongan kecil dari solid surface ya, yes. jadi dan kalau biasanya itu, penyambungan soal itu rapi, sangat rapi Contohnya seperti ini tuh, yang sambungannya itu Oh bener ya, jadi sambungannya itu uh, ini ya Minimalis ya, mm -hmm. bagus ya Oke, okay. jadi berarti bahan dasarnya itu bukan batu, ya bukan fiber gitu Campuran ya? Campuran Berarti dia bukan batu ya? Kalau dia begini kayak batu ya? Iya, makanya sebenarnya ini adalah solusi ketika kita pengen yang mewah Tapi dengan harga yang ya, mungkin ya. masih oke okay lah Yang kalau kalau kan misalnya okay. di, di Onyx sudah berapaan ya begini ya mm. gitu ya. Terus kalau di Onyx pasti kalau kita mau buat kayak island beginian nggak bisa dong kita dapat kakinya. Mm. Jadi mm. mungkin cuma satu uh, lebar di atasnya itu permukaan. Kalau terus memang kalau ada untuk kakinya pun mungkin sambungannya enggak mm. sebagus solid surface. ini bagus banget ya. Oke. Tapi ini Onyxnya dari? Onyx dari Tefal. Oh, ini angkat angka 8 ya? Ini hmm. cuma terbalik Bagus banget ya Nah, kalau ini HPL Dan ini masih juga motif delapan. Di sini banyak sekali varian warnanya Ada yang kalau misalkan uh, pengen berserat Itu ada Berserat juga ada ya Nah, seperti ini nih Ini HPL kan? Oke okay. Nah, ini berserat Jadi memang benar-benar seperti itu untuk uh, kayu Ada uh, juga yang warna-warna Biasanya warna-warna yang terang ini untuk kamar, kamar anak, perabot, anak, uh, prabot, anak. Oke, okay. sekarang udah nggak zamannya lagi ngecek ngecek. Gitu. <laughs> yeah. Jadi zaman dahulu memang uh, seneng yang ngecek, tapi kalau untuk sekarang udah banyak pilihan HPL yeah. ya. Yeah. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana. Mm -hmm. Oke. Okay. Yeah. Dan untuk aplikasinya kan juga lebih mudah. Yeah. Yeah. Yang sebelah sana juga HPL. Jadi ini contoh lain dari HPL. Uh, HPL. HPL. Nah ini dia. Yeah. Ya, mungkin boleh lihat ini yang matte yang matte. Oh. Oh. Ini yang polish. polish. Oh, Oke. Okay. Jadi ini agak glossy, jadi yang ini matte Tergantung pilihan ya, ya. Kalau yang glossy ini udah udah seperti Ngecat uh, ya mm -hmm. Terus kita masuk lagi dong, ke kitchen set dulu Boleh Jadi ini kitchen setnya dari Muse yes. Kabinet Muse cabinet. Jadi Muse Kabinet Jadi, Buden, jadi dia uh, Lebih ke ini ya uh, Membuat kabinet perabotan, ah, perabotan, Yang custom juga bisa ya. ya. Jadi nggak harus uh, oh satu setnya segini ukurannya enggak ya. ya? Jadi bisa dikasih ya. Jadi biasanya mereka itu akan survei dulu ketika customer datang, mereka akan tanyakan uh, customer mau seperti apa, sudah ada desain apa belum. Kalau belum ada referensi desain itu mereka akan membantu. Oke, okay, berarti kalau bisa membantu berarti di sini termasuk gabungan dari beberapa ada arsiteknya mungkin nah kalau itu sebenarnya kita berkolaborasi dengan beberapa arsitek yang memang kan kita ada rencana juga event-event ada juga arsitek yang uh, sering main kemarin yang ada produknya biasanya kita akan berkolaborasi. oke jadi di Koham ini bukan cuma sekedar showroom yang bekerja sama dengan vendor-vendor bahan-bangunan tetapi mereka juga ada mengadakan event-event -even gitu kayak hmm. ada perkumpulan sesama arsitek hmm. mungkin ada perkenalan produk benar knowledge, benar ya jadi uh, di sini lengkap deh. Kalau misalnya kalian bingung, kalian mau cari kemana, kalian boleh ke sini gitu loh. Jadi di sini vendor apa aja kalian mungkin boleh tanyain. Iya. Yeah. Uh, kenal nggak saya pengen buat kanopi kaca tuh. Jadi saya mau carinya kemana? Mungkin kalian bingung ya. Jadi kalian boleh langsung. Iya. Yeah, biasanya kita walaupun emang uh, biasanya kan ada kontraktor arsitek yang dia ya, cari barang, cari produk yang memang kita gak ada di sini. Biasanya kita kalau emang kaca, kita ke Eli, yeah. <laughs> jadi nggak usah cerita lagi ya nah, kalau kaca, ada pasti Eli uh, memang udah ada beberapa yang kita kenal, itu pasti kita akan koindesi. Mm -hmm. Jadi kalau memang saya perhatiin ya dari dari tadi saya masuk, saya perhatiin dari kaca jendela yang uh, aluminium alusor itu juga kacanya juga dari Ellie, karena ada lobunya. Jadi kalau kaca tempered dari Ellie itu memang ada lobunya. Oke, jadi kita tanda dari lubang. Nanti kita spotit logonya ya. Jadi nanti, nanti ditaruhkan di layar yeah. kecil itu ya. Oke okay, jadi ini wow bagus ya tadi bohong nggak oh, wow sebenarnya ini konsepnya adalah uh, kaca untuk rumah yang tidak terlalu lebar hmm. kalau hmm. ada kaca ini kan ya jadi kalau ada cermin ini kayak kayak rumahnya kayak ruangannya lebar oh, luas. luas gitu ya dan uh, untuk oh. orang yang nggak tinggi pun kita nggak bisa ya langsung lipat wow kalau untuk kaca sendiri ini pun mereka juga untuk cover nya juga masih masing ke depan uh -huh. terus juga untuk uh, engsel, untuk lip sliding untuk uh, apa ya, kursoris untuk genset itu memang kita bekerja sama dengan berhafal ruangan 9 gitu ya. Uh, cimilan, kita bakalan males ya. ngambil belakang karena ya. udah, udah susah diambil. Nah, ini, uh, ini pop up sendiri. Iya, Jadi iya, kita tinggal ngambil. Oke. Ini masuk ya. Oke. Okay. kita bisa kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita. berarti ini dari uh, nilo ya ya dari nilo hmm. Jadi sebenarnya customer kalau kesini sini tuh mudah sih tanpa dia uh, tanpa dia tanya gitu dia juga bisa baca informasi. Yang ada hmm. oke okay, ada informasinya ya. Ya, size-nya, terus juga untuk uh, surface nya itu ada apa aja, deadline-nya beda ya. Jadi deadline-nya tadi kita dari ruangan dalam itu deadline-nya beda dengan lain di sini. Ya. Di sini kayak kita ada di, di ruangan <laughs> gitu <laughs> ya. Terang, di kayak sini karena Uh, memang si tumbuhan ini hidup ya. Oh, ini hidup. Iya, ini Kan okay. ada matahari. Jadi ini harus tetap. ada oh, hmm. Oke. Okay. Ini berarti uh, lampu LED-nya ada SPF-nya gitu yeah. ya. Oke. Okay. Pantesan beda ya. <laughs> beda tapi lainnya beda juga benar benar. Jadi uh, supaya ada ada perbedaan antara ruangan ya, dalam dan ruangan luar. Jadi berarti uh, tumbuhan ini bisa untuk indoor juga ya. Bisa, bisa cuma dilengkapi dengan lampu begini. Jadi di sini juga ada ini keterangannya oh, <laughs> Nah ini keterangannya ini untuk kita 1, naik, naik ke lantai iya. dua itu iya. sudah nampak ini. Beberapa uh, astaga juga pada bingung loh kok banyak ya, Dalam satu gedung itu ada galeri, ada co-working space gitu kan Nah untuk lantai satu kita itu ada galeri mm -hmm. Galeri itu yang sekarang kita uh, berdiri ini Lantai mm -hmm. dua nanti kita akan ngobrol-ngobrol di co-working space mm -hmm. Nah ini beberapa tenang kita uh, Private office ya tenang tenan berarti mereka menyewa, ruang menyewa. Oh, ruangan seperti gitu. mal jadi kita menyewa uh, peruangan gitu iya. jadi mereka kayak kalian yang misalnya uh, budgetnya itu terbatas kalian pengen nyewa tuh nggak satu bangunan cukup dengan satu ruangan yang nyaman kalian boleh nyewa ke sini gitu ya oh, iya. dan Tentunya kalau kalian sewa di sini, customer kalian yang datang ke sini itu udah bisa langsung uh, melihat uh, galeri yang dilayani satu, gitu ya. ya. Misalnya atau kalianlah yang paling banyak bekerja di bagian interior design, ya. arsitek, benar -benar. mungkin cocok banget hmm. ya. Karena sebenarnya konsep cohab ini adalah untuk teman-teman AEC industry, arsitek, engineering, Construction Mengapa okay. di bawah itu ada galeri, di lantai dua itu ada co-working space? Karena biasanya orang-orang arsitek ataupun kontraktor itu lebih uh, bekerjanya kan kadang-kadang nggak -kadang hanya di satu tempat nih right. gitu. Kita juga mau ambil sisi itu nih, jadi mereka juga bisa bekerja di co-working space kita dengan cara referensi tinggal turun ke bawah. Oke. Okay. Jadi ini yang tadi yang lantai 2 ya? Iya. Aking space dan kalau ada event yang dilakukan di sini juga. Iya event kita ada di lantai um, empat. Mm -hmm. Nah ini kita ada pantry juga. Biasanya uh, member coworking space kita itu bakalan makan, ngobrol-ngobrol dengan member lain itu di pantry. Terus juga ada function hall ini yang tempat kita um, acara event-event. Terus juga ada meeting room dan kita juga baru uh, buat private office juga di tempat. Oke, okay, ada private office. Kalau kemarin kan tempatnya tuh gede, nah sekarang mm -hmm. tuh udah diskat Oke. Okay. Terus yang yang lantai tiga, nah mereka juga menyewa gitu oh mereka menyewa nah, 3 jadi satu lantai. ini sebenarnya juga uh, sistem kolaborasi juga ya sama kebetulan API Creative Studio ini adalah uh, mereka ini di dunia di interior desain kontraktor juga gitu kan jadi biasanya orang-orang yang datang kemari ini bahkan baru mau buat rumah dan belum ada uh, asetek, ya. nah, nah biasanya di dalam gambaran jadi ke okay. API Q Lantai dua, so, oke. Okay. Jadi kita langsung aja di bagian sini juga ada rak sepatu. Berarti udah tahu dong, udah ngerti kalau mau masuk ke dalam itu mesti lepas sepatu. Okay. Ada yang lagi kerja, cari cil aja semuanya. <laughs> oke, okay, jadi ini lantai 2 di working space-nya. Hmm. Jadi saya lihat di sini ada banyak uh, buku sampel, oh, terus uh, sampel produk mungkin bisa dijelaskan. Nah sebenarnya kan kita tadi ngobrolin tentang co-hub ini masih uh, di dunia AEC industri gitu ya. Memang uh, di ruang grup itu hanya saja memang untuk pekerjaan spesifik itu terbuka untuk umum. Ya misalkan uh, kita nggak mau batasi hanya orang, orang arsitek yang boleh masuk. Oh, jadi nggak member juga boleh masuk? Ya yang bukan orang arsitek juga boleh masuk. Gitu. Oh yang bukan orang arsitek boleh member boleh di member di sini. Oke. Okay. Tapi kita punya perpustakaan itu memang lebih ke arah AIV industri. Nah biasanya itu biasanya produk-produk yang di bawah tadi itu kan nggak boleh digambut di bawah ya. Nah biasanya kalau misalnya ada produk lainnya yang mau taruh satu produk dan yang lainnya itu bisa di sini. Kita juga berkolaborasi kayak gitu. Jadi aja. Jadi siapa aja free boleh taruh aja katalog produk di sini. Iya ini labelnya kecil di sini boleh di boleh di ini Jadi di sini banyak sampel-sampelnya bahkan barang-barang kecil -barang kayak ini juga besar ya asal jangan besar banget ya oke okay. jadi ini dari awal jadi yang tahu diri dong udah gratisan jangan jangan jangan jendelanya besar-besar dibawa ke sini, oke okay? jadi ini contoh-contoh contoh, contoh, contoh ini ya contoh barangnya juga ini, ini yang bagian pipa pipa jadi kita udah udah taruh si dira ini pakvisi ya, gitu, untuk Indonesia, uh, untuk beberapa perusahaannya, gitu. Jadi untuk teman-teman teks atau kontraktornya yang datang itu udah mudah sih, gitu dari awalnya. Hmm. Oh, kan, jadi ada kayak uh, contoh, contoh ini juga ada ya, seperti kaujain, ya, gitu ada. ya. Lengkap di sini. Oke, jadi di belakang perpustakaan ini saya eh, nampak ada satu. Ya, ada namanya ya, kira-kira, ada, ya, ada yang kakak oke jadi ruangan ini adalah ruangan yang bisa water gel jadi ini tuh konsepnya lebih ke point of office kalau untuk express space, kita lebih membawakan ya? uh -huh. dengan yang lain tapi kalau di sini mungkin nah, untuk company-company yang mungkin bukan yang lain boleh kita juga lihat ya. nah ini untuk lima orang ini juga salah untuk orang dan ini juga dua orang Oke, okay, jadi ini ruangan metode yang bisa disewa. Kalau coworking space-nya itu di sini ya, di uh, dalam ini. Untuk ini, yang di ini biasanya di sini yang harian, harian Oke, yang harian sih di sini, yang timur dengan. Jadi mereka udah ada milik sendiri. Jadi bisa melakukan tadi barang yang mereka sendiri di sini. Oke, okay. jadi kalau untuk. Uh, Space misalnya kan ini space-nya terbatas yeah. ya? jadi kalau untuk space itu berarti harus subumi dulu berbagai hal. Iya apalagi so, ini saat so. pandemi kayak gini kita emang uh, apa sih, punya beberapa aturan kayak yeah. misalkan di kelas biasanya itu bisa enam orang sekarang hanya bisa tiga orang. Oke. Akses terlalu stunting. Jadi kita selain memang event yang kita buat kita juga menyewakan event space. Mm -hmm. Nah kita juga uh, membuka event kolaborasi. Event kolaborasi ini gini, salah satu yang pengen buat akan berpulgungan sistem, berpulgungan, kita akan power dan biasanya kita juga ada nih, uh, untuk di koordinasi itu presentasi produk nah presentasi produk ini memang uh, limited ya untuk uh, orang-orang yang datang itu mungkin cuma lima ini orang itu biasanya kita mengundang atau produk itu mau presentasi produk secara free aja, nanti mereka bisa kita bisa undang beberapa untuk mendapatkan perasitek yang berdatang itu free jadi kita pengen itu kami ini bisa sebelum tempat itu gitu. Oke, okay. jadi kalau misalnya tuh ada produk baru dari satu vendor yeah. itu jadi, dia pengen produk coverage ke mm. uh, misalnya ke pak aksitek gitu, ataukah terbangkah uh, kontraktor mm. uh, di eventnya bisa diadain di sendiri gitu ya, karena di Kohub ini sendiri data nya itu lengkap, karena member yang kesini itu semua berhubungan dengan uh, AIC industri yeah. tadi, benar yeah. ya? AEC industri itu apaan sih? Ya? Architekt, Architekt, uh, Architekt, Engineering Construction. Construction, jadi yang berhubungan dengan bangunan. Hmm. Jadi uh, apa aja yang pengen kalian sharing di sini? Jadi mereka punya database. Jadi kalian tinggal kasih tahu kalian pengen sharing produk hmm. baru apa, mereka tinggal mencari member-member yang di sini yang pengen ikutan ini pengalihnya ya. ya. Oke. Okay. Dan itu tentunya ada fee nya ya. Uh, untuk uh, presentasi produk sih, uh, karena cakupannya sedikit ya, cuma 5 orang mungkin ada, hanya boleh datang uh, untuk tamunya, itu sih kita free kecuali vertical sharing, misalkan kita mau berkolaborasi sini, satu brand ini mau um, presentasi produk, dan cakupannya untuk demikian orangnya itu yang kita akan ya, ada prestasi Oke, okay. berarti kalau vertical sharing, dia lebih ke yang uh, lebih banyak, yang, yeah. yang uh, ini, pasar panel sebenarnya yeah. ya, gitu hmm. ya hmm. Yang hmm. Itu juga di provide, bisa dibantu untuk mengundang supaya targetnya itu tepat, gitu hmm. ya. Jadi, gak sembarangan mengundang gitu. Misalnya, kalian peng, uh, uh, pengen meluncurkan produk, uh, cap misalnya. Ternyata yang kalian salah target market, dapetnya ibu-ibu yang suka ngelumpi, misalnya, <gat> Itu kan udah, udah salah betul, jadi bagusnya kalian. Uh, sharing ke Kohar, jadi Kohar bisa membantu. Ya. Dan kalau kalian ngadain event yang berhubungan dengan AIC, sorry, ah, AIC industri, AIC benar, AIC industri tadi uh, itu sudah sangat tepat kalau kalian memilih Kohar, ya, gitu ya. Karena memang uh, dia uh, fokus di industri ini. Hmm. Oke, okay. yang mau dijawab. Uh, Maria, untuk Indonesia sendiri memang untuk masyarakat modern mungkin masih beberapa yang mengenal ya. Hmm karena kita pun kedepannya itu nanti akan ada virtual office Oh, oke untuk organisasi itu juga ada virtual office ya apalagi di masa pandemi ini kan, banyak yang orang-orang lebih menghemat dan jadi kita juga pengennya sih menjadi solusi juga yang mungkin nggak bisa aja di dalam virtual office, nggak sesuai kosnya kita juga ada pilihan lain, kalau office Oke, jadi virtual office nya itu juga kalian akan lebih fokus di ECE industry tadi kalau kita sih oh, lebih ke situ. Nah. Umum. Oh, iya. Kalau kalau nanti kalau sudah lebih ke umum ya, lebih umum. Pokoknya kalau proses kita umum aja. Okay. Oke. Okay. Kalau yang di GitHub, dia memang lebih fokus hmm. ke AIC. AIC tadi. Tapi bagi kalian yang bukan dari industri AIC, kalian juga boleh, boleh dong ya. Boleh, boleh, boleh, boleh banget. Doang. Cuman di library-nya itu semua yang dipajang itu berhubungan hmm. dengan AIC. gitu ya. Tapi kalau yang tidak kalian yang bukan dari AEC kalian juga boleh jadi uh, kalian cukup menyewa untuk membayar member ya, ya. Jadi, membayar member untuk bisa di sini itu banyak sekali paketnya jadi ada paketnya ada paket yang harian ada yang bulanan ada juga yang uh, ruangan yang disewakan jadi kalian boleh langsung aja uh, kontak ke Roha okay. jadi di sini saya minta waktunya kepada ibu Yeni. Jadi ibu Yeni ini selaku komunitas manager dari Koha, jadi ada sedikit pertanyaan, -pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada ibu Sebelumnya terima kasih dulu, Bu Yeni sudah menjadikan waktunya <SILENCIO> <tuh> untuk kita e, langsung aja kita ke pertanyaannya. E, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi berdirinya Koha itu sendiri? Pertanyaannya agak berat. <tuh> Jadi sebenarnya, OHAP itu hadir dari sebuah keresahan uh -huh. Keresahan karena teman-teman arsitek, interior, designer, ataupun teman nggak punya tempat untuk referensi dimana sih bisa brainstorming hmm. atau dimana sih dapat referensi produk ataupun catalog seperti itu yang cepat yang bisa digapai hmm. Jadi dari sana kita berangkat Mohon sebagai wadah, jadi wadah di mana, hal ini bisa terjadi, bisa direvisasikan secepat oke, Jadi, pohon itu sendiri dibuat sebagai wadah, hmm. jadi wadah bagi para arsitek muda hmm. yang baru, uh, mungkin baru lulus gitu ya, yang masih bingung mau mulai dari mana gitu ya. Mungkin kalau di sini kita bisa banyak mendapatkan uh, kenalan, kenalan baru, kemudian juga kita banyak. Uh, Product knowledge dari tender-tender, ya, anak-anak, Kita yang, terus, gitu. terus update Dari ya. OHAK Sebenarnya ada gak sih tujuan tertentu dari OHAK oh, itu sendiri? Tujuan, tujuan tertentu ya? Tujuan tertentu banyak sih, visi dan misi Misalnya kita, kita omonginnya visi dan misi Kalau untuk dalam jangka Waktu dekat ini Di tengah-tengah pandemi ini Kita tetap beroperasi Itu bukti kita untuk terus mendukung IT industry, industry, kita sebutnya IT industry, arsitektur industry ya. Jadi kita bakalan uh, apa menyatu di dalamnya tempat di tempat-tempat ini kita juga tetap buka mungkin uh, tidak seramai sebelum pandemi tapi kita tetap memperlakukan sama mau ikut desainer, uh, arsitek ataupun kontraktor atau makan owner kita perlakukan sama ketika kita sambut di kohab beli atau di kohab yang lainnya. Okay. Itu itu untuk dalam jangka waktu dekat ini. Kalau dalam jangka waktu yang cukup lama, kita banyak sekali impian sebenarnya. Yang sebenarnya saya takut untuk mengatakannya karena itu akan menjadi tolak ukur untuk ditagih. besok hari. Terlebih besok hari. Jadi, ya kadang ada juga positifnya ketika kita ucap tidak mungkin kita tarik lagi. Benar, ya. benar. kita mungkin usap aja kali ya. Yang, <San> <San> <San> untuk dalam waktu yang yang lama kita tetap merapikan, kita punya konsep kita punya database, baik itu database produk, sampel data kolom, database e, apa namanya member-member ataupun e, kedepannya semua data itu bisa kita olah lagi untuk lebih memaksimalkan teman-teman AEC industri itu sendiri dalam segi kegiatan, aktivitas, keaktifan. Okay. Jadi ya paling pertama sih kalau misalkan teman-teman arsitek AEC itu sendiri, baik itu mahasiswa ataupun profesional, e, ketika bingung baik itu di udara segi desain ya, segi, uh, apa, atau, dan segi apa katalog dan lain-lain ya semoga di pikiran mereka itu yang pertama ya kok harus tercohab nih dia ya, benar kalau gini sekedar ngopi-ngopi gitu ya apapun yang kita dapatkan dari uh, perkuliahan mungkin tidak seindah itu nyataannya jadi benar. misalnya kita sudah tamat pun kan hmm. banyak hal yang kita belum tahu misalnya salah satunya saya sering saya bukan sering ya saya sudah pernah melakukan vertikal sharing di sini yang uh, peserta itu para arsitek, hmm. tapi yang sudah lulus, lulus arsitek ya, tapi masih banyak yang kayak wow ternyata kaca bisa begini ya, wow ternyata begini ya, banyak yang masih belum tahu. Wow. Jadi uh, di sinilah yang tempat kalian bisa dapat produk knowledge yang lengkap dan tadi di bawah juga ada librarynya lain yang mendukung ya, yang mendukung uh, uh, semua produk dari. Kalaupun yang tidak ada di sana, mungkin kalian bisa langsung nanya Ketua Hap ya saya pengen cari wadah ini, bagian ini saya ingin Bisa ya? ya? bisa Jadi, benar-benar wadah yang bisa membantu para arsitek juga. Dan tentunya juga, bagi kalian yang pengen buat rumah Kalian berusaha bingung itu penggur-penggur uh, uh, Gelarling mau cari siapa Terus kaca mau cari siapa Terus gentengnya mau menyebabkan apa Di sini kalian bolanya tinggal kalian stop di QHOP dan kalian tanya aja ke restripsi ini, yang itu kalian tak boleh dibalikku Sebelumnya juga terima kasih banyak untuk ya. <tuh> uh, diberi kesempatan yang sangat berharga Anda sama selamat ibu yang cantik juga terima kasih untuk pertanyaan yang betul-betulnya Oke, ada lagi yang mau ditambah? Uh, kalau untuk QHOP sendiri kita cukup dekat dengan elit uh, pastinya untuk referensi-referensi kaca-kaca terkini ter update terhits <laughs> uh, itu kita uh, ada informasi juga di elit di, eh, di Kohak, kalau misalkan uh, ada pertanyaan-pertanyaan ringan cuma terakhir kita uh, tetap arahkan ke elit untuk lebih detail produk knowledge-nya dan uh, koleksi-koleksinya mm, oke okay. sini itu private office juga. Nah, ini private office. Ini untuk 3 orang, ini untuk tiga orang. Dan ini untuk tujuh orang. Jadi kalau misalkan yang kecil kita ada, yang besar kita ada. Dan kita juga menyewakan mungkin ruang bisnisnya sini mungkinungnya. Iya. Jadi ini di lantai 4 dia ada private office yang dia ya. sewakan. Ya. Kemudian di sana kita ada, ada event space, event space. Jadi ini event space-nya bisa diisi sekitar 30 orang. Jadi kalau misalnya, bagi kalian yang ingin vertical style ini di sini juga bisa Jadi disediakan, ada proyek-proyek juga, social media juga Oke Nah, dari tadi kita cerita-cerita apa yang itu hub, gimana cara kerja kerjasamanya dengan vendor Kita belum kasih tau sebenarnya hub itu ada di mana Oh iya yeah. <laughs> Oh iya, oh, iya. bener Nah, maaf sendiri sebenernya untuk boarding space nya itu udah dari November 2018 itu udah uh, bisa diakses umum seperti soft opening nya terus juga uh, di Juli tahun kemarin, kita baru keren opening nya gitu, jadi emang ya, baru setahun pas, setahun mm -hmm. setahun gitu. jadi, kita sudah setahun dan maaf sendiri hanya ada di medan sementara itu hanya ada di medan dan ada yang itu di jalan tempat yang Hamzah, terjadi tahan apa dan jadi hmm. juga itu di uh, sini itu adalah kawasan bisnis yang uh, sangat strategis untuk mungkin ada company yang mau mencari alamat uh, untuk penyewaan itu juga sangat menarik Oke nanti kita uh, taruh itu juga ya instagramnya. Boleh. Okay, instagramnya di bawah. Sini. Uh, untuk hari ini kita sudahi dulu video kali ini. Oke okay. okay, terima, terima kasih untuk sudah ya. ya. sediakan okay. waktu untuk. Uh, jelasin apa itu hal, oke? Jadi uh, kita sudah lihat videonya, sampai ketemu di video yang lain. Bye.